Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan terus mengabarkan kabar baik, kabar terbaru dan kabar bahagia seputar Lesni Kejora dan Rizky Villa. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa persahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasi notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dan kabar menarik seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini kami akan memberikan informasi terupdate di persahabatnya dari Leslar ke kabar pertama biar tambah semangat nih ada kabar bahagia sekali ada kabar baik untuk warga Konoha. Alhamdulillah vlog di channel YouTubenya Rizky Bilar kembali meroket persahabatnya saat ini sudah berada di posisi 4 trending untuk vlog. BBL di channel YouTube-nya Rizky Bilar. aduh gemes banget ya, masya Allah luar biasa, benar-benar membawa berkah Abang Fatih. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua dan menjadi anak yang soleh. Amin. Info ini juga kita dapatkan dari Leslar Stick dan kita lihat juga di ada kalimat info caption juga yang dituliskan. Alhamdulillah, lanjut nih, keren ui kalian, katanya tuh, hari ini yuk jam 8 pagi, streaming serentak lagi Gimana-gimana, difokuskan ke vlog yang trending Dua vlog yang masuk jajaran trending, sama vlog nangkep ikan Tuh, perasaan ya, ini tentunya info untuk keluarga Konoha Hari ini jam mulai jam 8, kita akan streaming serentak kembali Mudah-mudahan bisa otw di pucuk, nomor satu trending, amin Anggapan juga persahabatnya banyak sekali diberikan Ini luar biasa banget ya kekompakan dari sahabat Leslar Yang ini dari akun Instagram Bebil L. Leslar Lovers itu mengatakan Bismillah pucukin katanya tuh makin semangat aja ya Ada juga persahabat uh, komentar lain diberikan dari akun Instagram Hafiz Rega disitu mengatakan, baru balik dari sanamin muter terus RB selang-seling, rasanya ada kebahagiaan tersendiri. Mereka bisa trending, Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa bersafet ya. Ini berkat dukungan dari kita semuanya, mudah-mudahan tetap solid, tetap kompak, dan tetap semangat untuk mendukung karya-karya idola kita berikutnya persahabat kita mampir ke unggahan ibu siwi kemarin yang tentunya menginfokan soal acara dangdut akademi 5 di sini ternyata banyak sekali dukungan buat leslar persahabat yang salah satunya dari akun wahyu aprosi kalau bisa nggak usah terlalu malam bu mulainya kalau di lombok mulainya jam 21.30 kalau ada leslar nggak apa-apa jam berapapun aku siap begadang. Ibu, Rizky Bilar jadi hostnya dong, biar kita semangat terus nontonnya. Masya Allah banget ya. Ini dukungan untuk Lestlar, mudah-mudahan bisa dihadirkan persahabat ya. Lesti Bilar, tentunya satu acara di Indosiar. Dan kita lihat simak juga jawaban komentar dari Evi Yulis di situ menanggapi juga persahabat betul banget berharap abang El bisa diajak naik panggung juga taman seru Indosiar tuh masyaAllah banget ya semoga saja ada kejutan baik kejutan bahagia yang kita dapatkan dari Indosiar Ibu Siwi dan Lesti Bilar selanjutnya persahabat di sini kita simak juga ada bukan spesial 3 jam yang lalu nih dari Papa Bilar yang memvideokan Hinata dan Naruto nih persahabat ya ternyata ada cerita nih Cerita drama dari Hinata dan Naruto Kita simak persahabatnya di wenggang selanjutnya Papa Bila sini memposting sebuah kalimat Eh, ralat Bapaknya si anak kucing ini Si Doni, kucingnya mertua gua Ribetlah pokoknya drama Percintaan mereka Katanya itu di ya disini Papa Bila menceritakan bahwa anak Dari Hinata tersebut bukan Anaknya Naruto Tetapi anak kucingnya Mertuanya Papa Bilal Riani, ya, ayah kecewa orang ya. tetapi di sini kita lihat anak Hinata ini akrab banget dengan Naruto. Nih, bersahabatnya masya Allah. ternyata drama percintaannya luar biasa ribet juga nih. Bersahabatnya Hinata dan Naruto masya Allah. Ini ada drama dari kucing kesayangannya Lesti dan Rizki Bilal masya Allah. Semoga selalu terusnya terus ya untuk idola kita, dan mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Untuk berikutnya persahabat disimak juga Kita keunggahannya Papa Bilar Saat itu persahabatnya dua hari yang lalu Memposting foto cute bareng Bunda Lesti Kejora Ini Masya Allah banget Dan ternyata di postingan ini Di komentari oleh Ibu Jamilo Persahabat itu mengatakan Gagah lu John Katanya tuh wow Masya Allah banget ya Ibnu Jamil aja sampai berkomentar di postingannya Papa Bilar dengan mengatakan gagah kepada Papa Bilar, masya allah luar biasa. Mudah-mudahan dia ya, dukungan semakin banyak, support semakin banyak diberikan dari orang-orang yang selalu tulus, dari orang-orang baik yang selalu mensupport, mendoakan, mendukung, lasting Bilar, amin. Dan juga persahabatnya kita masih menunggu kabar serta kejutan terbaru di pagi hari ini Pastinya kita masih menunggu cidukan vitamin bahagia di hari Senin ini persahabat ya Jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya Ini dulu informasi di pagi ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Kami mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh